Penamping lokal desa Kita diminta Untuk menampingi desa itu Purna waktu ya, itu. Artinya empat jam itu ya, ya. Jika ada Siap. sesuatu Yang dibutuhkan Itu kita harus segera Sama kayak tenaga medis ya <laughs> <laughs> darurat harus cepat datang Penamping lokal desa Sebagai ujung tombak yang ada di desa ini Menjadikan salah satu potret masyarakat, seakan-akan masyarakat itu punya sahabat, Ia, iya, iya, iya. punya mitra. Ia, iya. Yang mitra ini uh, adalah salah satu mitra bagi mereka. Itu seakan-akan mereka sudah berhubungan dengan kebun desa. Iya, iya, <tanya -tanya -tanya dari mereka, Ia, mereka, Bapak, mereka, iya, dari Bapak Menteri Desa ke masyarakat melalui penamping pukul desa ya. artinya sangat rugi sekali perangkat desa, masyarakat, atau pukul desa membuat ini nganggur petiti itu ya? Betul, ya? <laughs> Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, kembali lagi bersama saya di channel The Desert Official. Pada kali ini pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Saya kedatangan tamu dari seorang pendamping lokal desa ya. Untuk perkenalan mungkin kita serahkan kepada beliau. Perkenalan singkat ya. Pada konten kali ini kita akan berbicara tentang seputar ya pendamping lokal desa ataupun kisah dari beliau ini gitu ya Nah beruntung sekali beliau mau untuk diwawancarai oleh saya ya pengalaman hidup dia ataupun uh, seluk beluk ya tentang uh, pendamping lokalitas seperti itu ya pak ya, ya, ya untuk mempersingkat waktu bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe uh, like and share Uh, Serta juga jangan lupa aktifkan tanda loncengnya ya agar terus bisa memantau perkembangan ataupun video terbaru kami. Okay. Silakan Pak list ya, selamat malam silahkan memperkenalkan Halo. diri ke penonton di official terpencil. Ya. Baik terima kasih Pak Dedi, uh, saya sudah dapat datang dulu bersama dengan Pak Dedi di sini salah satu kebanggaan tersendiri bagi saya <laughs> karena nampaknya bagi yang sudah berkunjung yeah. atau berbincang-bincang yang Pak Edi ada inspirasi terbaru yeah. <laughs> Kali, yeah. baik sebelumnya saya kenakan dulu nama saya Yowarlis e, profesi saya sekarang adalah di tenaga penamping proporsional yeah. tepatnya pada posisi penamping lokal desa yeah. Di desa mana saja ya? Termasuk ini <tuk> di desa Gunung Busu, ya? Desa Gunung Busu, Tidak asing lagi Bapak Ibu, warga Gunung Busu, ya? Ini betul Pak Gantung, ya? Ya, selain Gunung Busu, ada apa lagi? Gunung Busu, Monata, kios, koto, tubuh barat, dengan kata tubuh Bapak, ya? Baik, Pak Gantung, ya? Sama ya. <tuk> baik. Eh, uh, ini uh, tinggal di mana? Saya tinggal di Desa Pulau Gadang, masih dalam satu kecamatan dengan Desa Gunung Musu tadi, uh -huh. karena di kecamatan 340 Kampar itu desanya 12, yeah. termasuk desa dampingan saya yang empat tadi, uh -huh. dan juga desa tempat saya tinggal di Desa Pulau Gadang. Iya, yeah, terus sekali, uh, bagaimana dengan sedikit cerita tentang keluarga? Oh, keluarga saya sudah punya istri satu. Yeah. Anak, alhamdulillah lima orang. Oke. Okay. Tiga perempuan, dua laki-laki. Oke. Okay, oke okay. <laughs> uh, Pak Yarlis nice, ya, saya panggil bapak aja ya. Bapak ya. Hmm, sudah berapa lama menjadi seorang pendamping wakil desa? Ya. Kalau dihitung-hitung sejak tahun 2016. 2016, ya. Berarti lima tahun sebetulnya. Lima tahun ya eh benar ya? empat dua enam tahun sih enam tahun enam tahun ya sudah enam tahun bagaimana sudah. prosesnya prosesnya dulu untuk masuk ke ke sini iya pilih cukup lumayan juga perjuangannya karena untuk menjadi seorang pendamping desa itu awal awalnya kita direkrut mm -hmm. oleh kementerian desa yeah. melalui uh, waktu itu P3MD, P3MD yang ada di provinsi yang sekarang sudah uh, dinasnya namanya DPDMD untuk capir uh -huh. dan juga melalui kabupaten p 3 dulu juga uh -huh. P3MD namanya. Uh -huh. Jadi kita waktu itu yang pertama sekali uh, penerimaan berkas persyaratannya mulai dijasa mulai pengalaman pengalaman kita bekerja yeah. uh, pengalaman organisasi juga yeah. uh, dan ada mungkin prestasi-prestasi yang dibuktikan dengan ada piagam yeah. sertifikat itu sarannya yeah. uh, berkas ada ujian tulis juga ada kita uh. setelah syarat-syarat uh, tadi dinyatakan oke okay, uh -huh. nama kita sudah termasuk seksi persyaratannya uh -huh. itu dites lagi tes wawancara oh, yeah, yeah. uh dan terakhir alhamdulillah <laughs> lulus ya lulus alhamdulillah, alhamdulillah. tapi ada orang dalam ya murni <laughs> <laughs> murni <laughs> ya alhamdulillah baik nah kira-kira uh, bisa nggak disampaikan ke penonton dari Zeti Oficial mungkin yang hobi di bidang pemerintahan kali ya? ya nah pendamping lokal desa ini singkatnya seperti apa silahkan pendamping lokal desa adalah bagian yang terendah dari jajaran TPP TPP, TPP, TPP tapi tenaga pendamping profesional oh, jadi kita PLD ini ya yang ada di desa mm -hmm. yang jenjang kecamatan namanya PD P P P yang di kabupaten namanya tenaga ahli kabupaten mm -hmm. ada lagi di provinsi dan juga ada nanti sampai ke pusat iya yeah, yeah, yeah. secara berjenjang. berjenjang jadi PLD ini ujung tombak ujung oh, tombak dari tombak dari kementerian desa oh jadi <laughs> di sini adalah pendamping lokal desa ujung tombaknya dari iye, iye. Desa dalam mengawal uh, penggunaan dana desa. Betul sekali. Betul. Nah, tugas seorang pendamping lokal desa ke desa itu seperti apa saja? Ini nih. Jawab ini. Ah, tugas pendamping desa sebetulnya sudah diatur. Ya, Baik dalam pedoman desa ataupun uh, regulasi-regulasi yang lain pada intinya kita merujuk kepada undang-undang desa undang-undang ya. desa, Pak Deddy iya. jadi tugas kita ke desa itu, penampingan kita di desa itu intinya ini yang perlu dipahami oleh masyarakat iya, iya apa itu? kita bukan menampingi kepala desa bukan iya, iya. menampingi perangkat atau PT kita pada badan menampingi Desa itu, desa itu sendiri, ya, Sudah sejak masyarakatnya mm -hmm. sampai kepada pihak-pihak yang berkepentingan di desa mm -hmm. dalam pemanfaatan penggunaan barang desa, desa. desa. Itu, okay. pada umumnya, Berenang seperti itu. Jadi, kita di desa adalah salah satu bagian ujung tombak untuk mensukseskan dana-dana seperti dana desa yang diturunkan artinya kepala desa ataupun perangkat desa kan tentu ada keterbatasan di dalam memahami sebuah aturan ya, betul, ya betul. untuk menggunakan dana desa ya. maka pendamping lokal desa inilah yang akan membantu ya, ya menjelaskan juga aturan-aturan yang sudah diatur oleh pusat betul, seperti itu ya betul nah um, pendamping lokal desa ini di bawah payung dari Kemarin desa. Uh, baik baik. Uh, ini nih, uh, ini pengalaman pribadilah saya tanya. Uh, sebagai seorang pendamping lokal desa, ya, apa hal-hal yang bisa bapak berikan kepada kami cerita yeah. ya, pengalaman pribadinya tentang proses pendampingan tersebut? Ya? Yeah. Baik uh, bapak, Dedi jadi memang agak unik, ya. Yeah. Penamping desa ini, penamping lokal desa yang ada di desa ini, banyak beberapa kisah. kisah iya. Apalagi yang yang sangat terasa, itu saya menampingi desa empat desa yang ada di perbatasan Kecamatan Tiga mm -hmm. 13 Kota Kampar, dengan Kota Kampar Hulu. Iya. Ini kalau desa-desa melakukan kegiatan musyawarah hmm. itu biasanya malam. Iya betul. -betul. Ini yang unik. <laughs> iya. Karena paginya sampai sore mereka aktivitas. Pagi sampai sore masyarakat beraktivitas. Iya, ada yang kebun karet, iya. ada yang ke sawit, ada yang ke danau. Iya. Betul, betul -betul. Jadi waktu bisa masyarakat itu berkumpul musyawarah itu malam, malam. Berbeda dengan desa-desa tetangga ya? <laughs> iya. Berbeda dengan desa tempat tinggal saya. Iya. Yeah. <laughs> Jadi di sini itu salah satu nih sehingga kita di sini sampai dan 12 malam iya. masih di desa. Dan memang pendamping lokal desa kita ini diminta untuk menampingi desa itu purna waktu. Artinya, 20 tuh, iya, artinya empat jam itu, jika ada sesuatu yang dibutuhkan itu kita harus segera sama kayak tenaga medis ya. <laughs> ada <laughs> keadaan darurat yang harus cepat datang itu. <laughs> yang yang kedua kita di sini yang kisah-kisah ini cara interaktif kita. ya ah, okay. Saya kalau selama ini mulai saya menjabat karena sebelum penamping desa saya sudah berpengalaman di kebudayaan. Mm -hmm. Saya dulu pernah menjadi bendahara desa mm -hmm. sebelum menjadi penamping desa. Mm -hmm. Jadi ketika saya menjadi penamping desa penamping lokal desa ini saya uh, berhubungan dengan uh, aparat desa, mulai dari jajaran kepala desa dan perangkat-perangkatnya itu. Mm -hmm. Itu saya lakukan uh, persuasif, mm -hmm. bahkan saya uh, merasakan ketika kepala desa itu adalah bagian daripada program besar. Iya, gitu, artinya ya, dalam. Memang betul ya, ini kata <laughs> <dalam> Seperti kakak <laughs> ini, <adiknya, laughs> <tentu. laughs> <laughs> kan? <Okay. laughs> Apalagi kalau bulan puasa. Iya. Nah ini bulan puasa kegiatan-kegiatan itu banyak dikerjakan malam, betul. Nah, kita lembur dengan perangkat-perangkat desa tadi. Hmm. Kadang ke desa ini, kadang besok ke desa ini. Hmm. Dan itu jadwalnya kegiatan itu mulai setelah -telah ya jam sembilan sepuluh. Bahkan kita uniknya ada yang sahur kita pakai sarung. Ya, saudara, ya. itu salah satu bentuk ya. yang kedua. Kalau untuk menjadi profesi sebagai penamping lokal desa, ya. karena kita waktu kita ini baru purna, ya. yang pertama itu eh, harus ada pengertian ya. dan rumah tangga. Ya, ya, ya. Jadi, istri saya, jika saya pulang kapan pun juga kadang ada pulang jam 3 dini hari iya, iya, iya ada jam jam penting komunikasi betul, lancar betul betul betul, betul, ya betul. sudah apa-apa iya jadi betul, betul. beban untuk di rumah tangga masalah waktu itu bagi penempatnya tidak ada iya tapi kalau ah. seandainya batas waktu itu nanti banyak eh uh, menjadikan persoalan ini yeah. salah satu bentuk tantangannya iya betul, betul, betul, betul. Nah, ini salah satu kalau saya Uh, sudah paham semuanya. Iya betul biasa. Betul, ya. begitu juga yang dialami oleh seorang pelay desa. Oleh Nggak <laughs> tahu jam pulangnya. Ya. Ya. Kapan Kadang ada hari libur dia ya. harus ya. ada kegiatan dia ya. ya, ya. ya, ya, ya. Pendamping lokal desa sebagai ujung tombak yang ada di desa ini uh, menjadikan salah satu potret masyarakat. Siapa ya, ya. akan masyarakat itu punya sahabat, ya, ya, ya, ya. punya mitra. Ya, ya. Yang mitra ini. Uh, adalah salah satu mitra bagi mereka itu seakan-akan mereka sudah ber berhubungan dengan teman-teman <tuk> <tuk> ya, ya, ya. <tuk> desa. Iya iya iya. Kepanjangan tangan, dari Bapak menteri desa cuma masyarakat melalui uh, pendamping ya. lokal desa ini. Artinya sangat rugi sekali perangkat desa, masyarakat ataupun penduduk desa membuat ini nganggur seperti itu ya. Iya. Artinya <tuk> tidak, tidak dimanfaatkan. <tuk> <tuk> <Ini tuk> iya. Ya. Ini sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali ya. ya karena mereka ditugaskan uh, pendamping desa untuk, saya lur, untuk oh. membantu urusan-urusan yang ada di desa oke okay, oke okay, oke okay. nah kira-kira ada lagi yang perlu disampaikan soal pendamping lokal desa ini? iya ya begitulah cuma secara intinya mm -hmm. sekarang ini kan banyak jadi melalui uh, kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat luar juga mm -hmm. uh, karena masyarakat sekarang kita ini uh, dengan kesibukan masing-masing aktivitas ini tahapan-tahapan di desa ini banyak sekali yang tidak paham. Uh, uh, uh. Nah, kita nih tahapan perencanaan desa itu tetap diawali dengan RPJMD. Iya. Betul -betul. Serta itu RKPD. RKPD setelah ii. itu baru APBNs. Inilah nanti menjadi acuan betul. dalam uh, melaksanakan anggaran-anggaran di desa. Iya. Dan ii. itu nanti uh, yang akan di diawasi oleh BPD mm -hmm. dan juga diawasi oleh masyarakat banyak. Iya, iya. biasa sekali. Artinya kalau seandainya betul e, benar kita melaksanakan dalam proses penggunaan desa tentu tidak akan terjadi permasalahan di Betul iya betul. Seperti itu ya. Iya. Artinya penampil lokal desa ini e, membantu pada desa agar tidak terjerat. Betul. E, kan seperti itu. Iya. Luar biasa sekali. Kami pun sangat merasakan keberadaan sebagai seorang uh, pendamping lokal desa, memang Setiap desa itu berbeda sekali ya tingkat pendidikannya, ya, pengalamannya, kan ya, seperti ya. apa lagi Bagi teman-teman pelangkat desa yang baru, ya. yang dilatih, ataupun pelangkat desa yang baru dijari ya. Tentunya mereka sangat butuh arahan dan bimbingan dari seorang pendamping lokal desa Maka pada uh, konten kali ini <coughs> kami berpesan kepada kita semua baik itu kepada pradesa, pramikat desa yang baru, ataupun masyarakat manfaatkanlah keberadaan dari pendamping lokal desa apabila mereka mengunjungi desa-desa uh, ya, ya. bimbingan yang seperti itu, ya, ya. itu ya. Uh, ada uh, sedikit closing statement untuk penonton di YouTube ufisnya kira-kira? baik, mm -hmm. <coughs> saya sangat uh, berterima kasih pada Bapak Deddy yang telah memberikan uh, sungguhan ya yeah. bagi para penonton karena di sini banyak kita melihat uh, melalui channel channel bapak deddy ini video official ya banyak sekali di situ ada pendidikan juga ilmu pengetahuan yeah, ada isya ada, isi uh, ada. Ya. banyak sekali uh, yang disajikan oleh kita hari ini juga dari ini baru sebagian kecil. Soalnya hmm. maka kita kumpas lagi biasanya. ya saya. <laughs> saya pun jika ada statement saya dari awal, uh -huh. mungkin tidak ada penyesuaiannya itu mungkin salah satu kekurangan kita. Uh -huh. Karena manusia itu tidak lepas daripada kekurangan. Iya, ya, memang uh -huh. kalau ada baik benarnya, uh -huh. jika ada suatu yang bisa kita jadikan sebagai patokan uh -huh. untuk pembangunan desa, uh -huh. itu adalah salah satu amanat untuk beban kita bersama uh, karena kita hidup semuanya di desa iya. jadi kita membangun desa itu bukan hanya sebatas dengan ada jabatan tidak. Uh, kita bangun desa ini yang pertama sekali adanya keaktifan kita uh, uh, salah satunya adalah menghadiri setiap usaha orang-usaha yang, yang ada di desa iya. itu salah satu daripada partisipasi desa kita yang ada di desa uh, jadi itu. jangan pernah uh, tinggalkan untuk kebersamaan kita di desa dan setiap pikiran kita di desa itu apapun profesi kita di desa mari kita sama-sama untuk bekerjasama memajukan desa kita kalau bukan kita, siapa lagi siapa lagi? kalau bukan Lalu kita, kalau tidak kita sekarang kapan lagi? Kapan dasar kata-kata bijak kita dengar iya betul tuh mungkin luar biasa sekali ya bapak pendamping wakilnya saya yang satu ini pilih ini sangat fenomenal juga sebenarnya <tuh> tapi gak usah dulu kita simpen dulu ya besar <tuh> <tuh>. si tulis dari beliau apalagi hal -hal yang akan ada di ke depannya itu kreditnya kalau kita berbicara desa satu tuh, <tuh. Kalau panjang lagi dan ya. lebar lagi ya. ya Tapi karena waktu juga udah semakin lama ya Mungkin kita cukupkan sampai saat ini dulu uh, Terima kasih mungkin bagi Saudara-saudara uh, kita Penonton kita yang masih setia Menonton di channel TV Official ya. Mungkin sekian dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.